Halo selamat sore teman-teman semua dimanapun berada Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Hari ini 27 September 2021 Kapal umsini kembali tiba di pelabuhan Larantuka Setelah sekitar 3 bulan tidak melakukan pelayaran akibat dampak dari covid-19 yang melanda kita semua Toran duduk sesama, tuduh raja gitar bertukar suara. Kapan kau lagi? Toran nyambi sesama, buai bola tiduran. teman teman bisa lihat sendiri penumpang yang turun dari kapal lambelo ini tidak terlalu banyak mungkin karena kapal lambelo ini tidak menyinggahi pelabuhan batam dia dari pelabuhan makassar langsung ke larantuka baik teman teman diinformasikan Kapal unsini ini akan berangkat ke pelabuhan Kupang Dan besok sore kembali lagi ke pelabuhan Larantuka dan lanjut ke Makassar dan seterusnya Oh iya bagi teman-teman yang belum subscribe silakan pencet tombol subscribe di bawah Dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi dan video-video terbaru dari channel ini Jumlah lileni Buat terang Aku pun jalan Selamat jalan Kawan Kawan oh, oh, Kawan Segera engkau segera, cuma dengar suara milik dia. Rupa takdir Tuhan, deh. Oh, tuhan, teh bisa lawan selamat. lama lagi, cuma lilin ini buat terang kau pun jangan selamat jalan kawan, kawan.